Satu sahabat Namanya Nu'aiman Waduh, demennya dia ngelawak Pernah dengar namanya Noaiman, Waduh, ini Waduh, paling Apa bahasanya Paling bangor deh Demen ngelawak Demen ngerjain orang lagi Itu Dia Selalu ngelawak Demen ngerjain orang Kalau dia ngelawak Semuanya pada ketawa Di antaranya itu apa Ini namanya Nu'aiman Terkenal dia Ada Satu orang buta Nuh, Abdul lebih Umi Maktub ini orang buta masuk ke masjidnya Nabi. Pengen so, sholat. Di zaman khalifah Sayyidina Uthman, dia punya affan. Lagi sholat di masjid. Ini orang buta. Kebalet pipis. Dia teriak. Eh, ada ga yang bisa aneh Apa namanya? Ke belakang. Aneh mau buang air. Datang no Aiman, aneh yang antarin teh. Wah, masyaallah, jazakallah khair. Siapa ente? ni buta dia? Ane no aiman, khalas anterin ane. Dia ajak keliling-keliling. Di sini boleh entor dulu depan orang ente mau buang air. Iya udah, antar deh. Dikeliling-keliling, keliling-keliling. Udah belum? Udah nyampe? Belum. Sabar nape? udah kebelet. Ente mau buang air depan orang. Ya udah deh, cepetan. Dia bawa keliling-keliling. Ah, sekarang ente boleh buang air di sini. Begitu di, di udah aneh jauh-jauh ya, iya. Jauh-jauh, dia buang air di situ dia buka apa namanya sarungnya, dia jongkok. Begitu mau buang air, itu orang pada teriak ngejerit. Hei, itu buang air di tengah masjid. Dia kaget, Hah? Ternyata dari tadi dibawa keliling-keliling. Gak dibawa keluar, dibawa keliling-keliling di, di dalam mas masjid. Amman. Waduh, semua sahabat pada ngejerit. Wah, oh, dia malu sendiri. Lepuk. Bilang kenapa itu? Ini kerjaannya Nu'aiman dia kerjainan Lihat aja, oh dia ngamuk, dia marah. Lihat aja, ntar kalau ane ketemu mau dia, ada pukul sama tongkatnya aneh. Udah, diantarin nama beberapa orang ke kamar kecil, untuk buang air. Kamar kecil beneran, dia buang air, tapi itu di wudu Cuman masih ngoceh deh, masih marah dia. Kurang ajar ini, sampai namanya Nu'aiman Waduh, dia gak bisa terima. Itu keluar dari kamar mandi. Masih ngoce masih marah-marah. Ah, -marah. nah, lihat aja ntar. Kalau Nuaiman ketemu, ane, pukul mak tongkat. Satu orang datang. ente Yang kerjain Nuaiman Iya, itu orang kurang ajar. Anda tahu dia di mana? Tunjukin. Anda mau pukul dia. Sini, ikutannya. Diantar. Bawa ke masjid. Mana dia? Itu dia lagi sembayang di masjid. Mana dia? ente jalan lurus nih. Begitu ente nabrak orang, lagi sembayang. Pukul dia. Itu dia yang orang cari. Begitu. Udah, dia udah pasang apa namanya Tongkatnya nih Di jalan, nabrak satu orang lagi seboing Digubungin sama dia, pakai tongkatnya Itu orang-orang di musyid Hei, ente bukulin siapa? Ah, ini Naiman, kurang aja Yang tadi kerjanya Saya, Apa bilang itu Naiman? Hadha Khalifah, Uthman so ibn Affan Ente bukulin <tuh -tuh> Akhirnya udah Gak berarti ngomong lagi kagak berarti balas dendam lagi Pakai oh, balas takut kena dikerjain lagi. Oh, jadi dapat kerjain orang dia. Ada satu lagi kejadian Noeman sama Saidina Bilal sama Saidina Bilal ya. Waktu nama Sayyidina Abu Bakar juga semuanya kena sama dia. Satu kali Al Nabi saw. Alayu alayu sabilah ngirim. Rombongan pergi untuk berdakwah Di situ dipimpin oleh Saidina Bilal. Itu rombongan. Di situ ada Naiman. Berangkat nih rombongan untuk berdakwah Bilal bikin aturan. Nih waktunya kita makan. Yap jam sekian lah istilahnya. Yang telat nggak kebagian makan. Kita hidup mesti disiplin, atur. Ya Di akhir. Udah mereka dakwa, masuk ke beberapa kampung Berdakwa, ngajar itu Terus, satu waktu Ketika waktunya makan Nu'aiman kebetulan Pengen pergi kamar mandi Dia pergi, buang gedok hajatnya Itu rombongan Waktunya makan, pada mah Makan Selesai makan, udah berlalu berapa waktu Datang Nu'aiman Bilang sama Bilal, anda minta makan Lu kemana dari tadi? Dia bilang, aneh ada urusan aneh, gak ada hajat. Gak ada. Dia bilang, aneh kan ada hajat. Gak ada, ente datang telat gak ada makan. entar makan malam baru. Aneh gak makan tadi telat, gara-gara gak -gara. ada alasan, gak ada urusan aneh. Itu urusan ente. Oh begitu? entar lihat gue bales. Gak ada urusan. Katanya, lu telat, gak ada makan. Gitu deh, aturan begitu. Udah. Apa yang dilakukan tahu? Dari kejauhan dia lihat ada satu perkampungan. Dia datang ke situ. Banyak, ada kepala suku gak sini? Ada, ketemuin. Ada apa? Syif, aneh, datang kemari. Aneh, lihat tentu dia kepala suku, terhormat. Aneh, datang kemari, ada pengen jualan. Jual apa? Aneh, punya budak, ada pengen jualan main teh. Wah. Bagus gak tuh budak? Wah, bagus. Kuat. Kerjaannya giat. Harga murah. Wah bener nih. Berapa harganya? Sekian. Waduh. Belum ada tuh budak kayak begini murah begitu. Ada cacat nih. Kalau dari fisik gak ada cacat. Cuman satu aja yang kurang. Apa itu kurangnya? Makanya dia kasih harga murah. Dia tukang bohong. Hah? Bagaimana dia itu, penyakitnya, dia ini budak, cuman kagak mau ngaku dirinya budak. Itu aja penyakitnya, tuh. Katanya si kepala suku kalau cuman itu doang, ya udah deh, Anda beli. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, yang penting dia bisa kerja, koker badannya, kerjanya rajin. Iya, eh, itu aja udah. Masalahnya cuman itu, atuh, dia kagak pernah mau ngaku kalau dirinya budak. Bilang, aneh apa namanya, aneh, orang berdeka bukan budak, padahal dia budak. Makanya Anda jual. Oh gitu, berapa harganya sekian? Udah, jadi, transaksi udah, mana tuh budak? Sede, nanti bawa orang orangnya nanti, tuh lihat tuh. di ujung sana dia lagi duduk sendirian tuh, tangkep deh. Tinggal jauh, emang, hebat datang di emang, dari belakang emang, emang, emang, emang, emang, emang, emang, emang, emang, emang, emang, emang, Ada apa ini? Dia bilang ente budak, kita udah beli. aneh bukan budak. Udah dikasih tahu lo bakal bilang begitu. Enggak ada. Udah bukan budak, lo jangan ngibul. Gua udah tahu. Dia penyakit lo. lu punya majikan cuma lo gara-gara begini. Udah ditangkap udah. Dibawa bilah Rombongan nyariin Bilal mana, Bilal. ngilang, Akhirnya mereka pada kembali ke Madinah tanpa bawa Bilal. Ditinggal. Begitu disambut, Bilal kemana? Rombongan semuanya pada, bilang gak tahu dia yang hilang. Tanya Nu'aiman, mana Bilal? Tutup mulut. Orang udah tau, ah lu ya. Mana Bilal? nggak hm, mau ngomong. Dibujuk, dibujuk. Akhirnya beliau cerita juga akhirnya apa yang terjadi. ya Setelah apa? Setelah satu bulan Bilal disadeh dikerjain akhirnya tahu apa saya tidak membakar sidik datang ke kampung dibeli lagi itu bilang untuk kedua kalinya dimerdekakan lagi itu sahabat An Nabi SAW kalau bawa itu cerita itu sampai di dalam riwayat disebutkan satu tahun penuh itu kalau diulang-ulang itu cerita semuanya pada bubar dari majlis sambil ketawa itu sahabat An Nabi SAW kalau udah dibawa itu cerita ya Bubar tuh majlis Pada ketawa semuanya sampai bubar. Itu satu tahun penuh kayak begitu udah. Jadi bahasan semua aja. Bilal kedah saya dah bubar kedah. Sampai dalam riwayat nabi juga enggak juga kena dikerjain nama dia. Udah oh, cinta sama nabi? Cinta banget sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Saking cintanya sama Nabi Pengen ngasih hadiah Cuman gak punya apa-apa Ini cerita doang Jangan dicontoh Pengen ngasih hadiah apa Nabi Cuman gak punya apa-apa Satu kali Nabi lagi duduk sama sahabat Nuaiman datang Datang bawa apa tahu? Bawa madu ya Rasulullah Ah, dia punya hadiah, bakal lintik, abis, madu, Masya Allah, Ini bakal lintik, ayo makan deh, makan, panggil sahabat pada makan, dia juga ikut makan, dia yang paling banyak lagi makannya. Udah selesai makan, sampai habis itu madu, dia yang paling banyak, Nabi juga makan, sahabat pada makan. Habis gitu, selesai, eman nah, pamit, Rasulullah pulang duluan, ya akhir. Nabi itu waktu sama sahabat-sahabatnya Ada keperluan Habis dari masjid keluar Begitu keluar Ya mau jalan Udah ditungguin sama orang Eh eh eh mau kemana Aneh ada urusan Bayar dulu tuh madu Aneh yang tuh punya madu Madu apaan Yang barusan nanti makan tuh punya aneh Itu dari dari Nuaiman Rasul nih dikenal nih sama dia Tanya dari Nuaiman Dia bilang Iya emang tahu Dia belum bayar La haula wala quwwata illa billah. Dibanggu Ahmad, Kita udah makan habis, itu belum bayar? Iya ya Rasul, kenapa ente kagak bayar? Dia bilang aneh, pengen ngasih ente hadiah. Ada juga nafsu sama tuh madu. Cuma ana enggak punya duit. Ana sengaja kasih ente begini supaya ente bayar sama dia. <tuh> Agar dia udah nabi juga ya keluar duit, tapi bayar tuh tukang madu. Dibayar Rafa Rasulullah sallallahu Allah Allah Disayang sama Nabi Sampai Nabi bilang Hadar Nu'ayman yudhul jannah Wa huwa yadhaq Na'iman ntar masuk sorga Ya, dalam keadaan tertawa Allah Na'iman masuk sorganya dalam keadaan Tertawa, kenapa waktu hidup Bikin orang pada ketawa Allah Enak kayak hidupnya sahabat ya. <tuh> Sayyidina jafarus Saddiq bin Muhammad al-Bagir, itu juga dulu begitu. Sayyidina jafarus Saddiq demen ngehibur orang. Kalau duduk sama murid-muridnya, bikin mereka pada ketawa. Tapi kalau dia udah berduaan sama Tuhannya selalu nangis ada siapa namanya uh, Sayyid Najaf al-Sadiq Al-Habib Ahmad al-Mahzhar juga begitu paling demen apa namanya bikin orang ketawa Habib Ahmad al-Mahzhar dia punya teman satu namanya Habib al Al-Kharid, orang tua oh, 2070 tahun kali umurnya, kemana-mana pergi tongkat Habib Ahmad al-Mahzhar paling demen bercanda sama dia paling demen kerjain orang Wani orang juga begitu, demen gangguin Habib Ahmad Al Muharbar. Banyak deh cerita, ini tentang berdua nih. Sampai satu kali tuh, uh, diundang makan, nih rombongan Habib Ahmad Al Muharbar, Habib al Wal sama banyak. Ke satu rumah, di bawah, di dawan. Kebetulan sahibul Bulbek punya anak. Ini anak jadi sakit, ada luka macam bisul begitu di badannya. Cuman ini bisul nggak pecah-pecah. Jadi makin lama makin bengkak. Nana cuman nggak pecah. Dokter udah pada angkat tangan. Datang di rombongan sebelum makan, ya dibawa ke situ untuk ngedoain ya anak. Didaunin bacaan Fatihah begitu udah dibawa ke kamar sebelah disediain makan. Habib Ahmad Al Habib Alwi Al kharid dan banyak habaib-habaib yang lain. Habaib, apa namanya duduk, sorban di sampingnya. Sorban di, di sampingnya. Habib Alwi Al, -Mah, Habib Al kharid ya, lagi makan sorban di samping, tongkat di depannya dia, dia Habib Ahmad di situ, ikut makan. Habib Alwi lagi asyik makan. Habib Ahmad nyuap, terus dikit tuh, na nasi itu ditaruh di sorbannya Habib Alul Kharid. Nyum apa lagi, suapan berikut taruh di apa namanya di sorbannya. Ampe ngumpul di sorban. Banyak Habib Alwi nggak sadar, Habib Alul Kharid. Sampai di sorban tuh udah penuh mana? Asik penuh. begitu itu ditutup sama Habib. Jadi nggak kelihatan ada nasi. Ada nasik. Udah selesai makan. Diangkat sufro. Cucian tangan. Dicuciin tangan. Udah. Selesai itu. Ya. Orang-orang udah baca fatihah. mau pada pamit. Namanya orang tua kan. Tapi Pak Luwil Berdiri dengan susah payah. Pakai tongkatnya. Udah berdiri. Dalam keadaan diri. Diambil ujung sorban. Dibiginiin sorban. <susuk> dia pakai sorban. Dia tarik dengan ken kencok. Itu nasi apa namanya, aura-aura kemana-mana mana orang pada kaget semuanya malu Habib Paluwil Karim Habib Ahmad nabi tuh lihat nggak cukup yang di perutnya dia, dia masih mau bungkus juga ketahuan lagi nggak ngomong sama orang marah Habib Paluwil dia nggak sadar, udah diambil tongkat mau digebuk Habib Ahmad al-Mahbar kabur Habib Ahmad, lari ini orang tua orang tua nih di dikejar, dia udah, udah, udah sebel dikujar orang-orang semuanya pada ketakutan. Wol Habib Ahmad tetap kabur masuk ke kamar yang sakit. ini kamar anak yang lagi sakit, bisulnya nggak pecah-pecah. Lewat loncat Habib Ahmadul Muntar. Datang Habib Ali loncat nih kaget nih anak pecah tuh bisul. sembuh sembuh tuh bisul. Nah. itu tuh bisul. Wol hasil bercandanya macam-macam deh. Allah Allah Satu kali lagi, berdua di Medina Berdua di Medina Satu kali, Habib al Kharid Lagi tidur Di Masjid Nabawi Lagi tidur, habis ngaji, dia tidur Habib al Kharid Postur tubuhnya itu kulitnya agak hitam Warna kulitnya agak hitam Tidur Habib Ahmad dan Mehdor masuk masjid, masuk bayang, lihat. Waduh, kebetulan dia lagi tidur. Apa yang dilakukan, tahu? Dia ke pojokan, situ ada tempat air, diambil air di gelas. Dia tuang tuh air, di karpet, dekat Habib Palui lagi tih, tidur. Terus dibasahin dikit, sarungnya. Udah jalan. Dia teriak dia "Ama yang tukang bersihin, masjid Nabawi ini, penjaga masjid!" Hei, tuh lihat tuh, orang apa namanya? Orang, orang orang Afrika, tidur, dia ngompol di masjidnya Nabi. Ngamuk ini, orang-orang yang, mending lah kalau itu buang sampah, di situ sampah masih diangkat. Ini ngompol di karpet. Ngamuk itu orang-orang yang pada bersih-bersih di masjid diangkat dipukul oleh Habib dibawa ke kantor sampai di apa namanya olah dikasih ini deh dikasih hukuman dia bilang lu ngumpul di sini orang Afrika dia bilang aneh bukan orang Afrika ada Habib dari Habramot dia bilang Habib Habib papaan Habib gak ngumpul di di sini lu ngumpul di masjid Nabawi ini masjid Rasulullah sana kagak ngumpul Habib Pak ketawa dibawa sampai ke kantor Habib Palul Lui ini orang tua Dibawa ke kantor Dikasih hukuman Sakit hati Begitu udah selesai Keluar dari inian Ya Habib Palui Dia datangin sama Habib Enggak, gue gak mau ngomong sama lagi Hanya minta maaf Enggak ada udah Itu kelewatan Putus hubungan dari sini Udah Ditinggal Habib Ahmad Mahathar Malam Habib Palui Mimpi ngeliat Rasulullah Wasallam Datang gini, Alawi, bayan deh sama Habib Ahmad. Oh Rasulullah, dia bercandanya kelewatan. Biarin. Bilang lu bayan sama dia. Biarin dia tahu katanya. tuh malaikat ikut ketawa kalau dia lagi bercanda berdua. Allah. Dengar gitu, dia bayan, dia datang dengan Habib Ahmad. Kenapa? Alawi, ah, kita baru tahu kan. Radiyallahu alhamdulillah. Radiyallahu Orang-orang soleh, orang-orang yang Allah ridhai Mudah-mudahan Allah keberkahan Bakal kita <coughs> Ada persaudaraan yang terjalin Karena Allah <coughs> Allah maafin agak kemalaman Agak telat dikit saya mudah-mudahan apa yang kita dengar bahwa manfaat bagai kita sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah Allah, Allah, Allah.